Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan JK Jawa Channel channel yang membahas seputar hiburan, motivasi, edukasi, dan tutorial di video kali ini saya akan membagikan tutorial root unlock STB b 860 v 5 Android dengan salah satu firmware yaitu firmware BATV Ini adalah tampilan dari B860H 5 Yang masih ORI atau belum kita root unlock Pertama-tama kita lihat dulu Tentang status OSTB yang masih ORI ini di sini kelihatan Android 10 5 April 2021 langkah selanjutnya kita nyalakan ulang dulu setelah kita nyalakan ulang maka sisa-sisa yang ada di STP entah itu memori ataupun apapun yang ada di situ itu akan sih sudah baru setelah kita nyalakan ulang bisa kita flashing ini adalah STP yang sudah kita bongkar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 TX x baru RX. Tempat tempat tempat pinnya adalah di sebelah sini. Hai, hai, 12 a selanjutnya Selanjutnya kita ketik. M, -M -C, spasi de spasi satu kita enter untuk yang kedua kita ketik mmc C4, kita enter lagi. Untuk yang terakhir, kita ketik update. Oke, okay. kita enter. Oke, okay. perbedaan untuk...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 satu firmware yaitu firmware di Oke kita cari dulu firmware nya ini kita buka eh di sini era speed loader kita uncheck list jadi yang kita checklist adalah era flash selanjutnya kita klik start kita tunggu sampai 100% di sini proses flashnya membutuhkan waktu kurang lebih cuma sekitar 3-4 menit okay, setelah sukses jangan dicabut terlebih dahulu langkah selanjutnya setelah kita flash dengan Remember tadi BATV, kabel USB mail to male, kabel USB to TTL nya, kabel adaptornya jangan kita cabut terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kita unlock bootloadernya, kita masuk ke, kita klik yang ada tulisan masuk mode fastboot. Setelah kita klik, kita cek di USB burning toolnya sudah tidak terdeteksi lagi. Kemudian kita unlock bootloader, kita klik dua kali, maka tampilan di putihnya akan seperti ini seperti ini maka root unlocknya sudah berhasil tinggal kita coba tampilannya di layar televisi kita kita oke okay. selesai tak klik oke OK. teman-teman setelah tadi sudah kita flash dengan firmware BATV dan sukses, maka kali ini akan kita coba aktivasinya seperti apa. Untuk cara aktivasinya, kita tinggal klik BAT, BAPS kemudian kita klik map, map export kemudian yang paling bawah ini B. ini kita klik kemudian tag kemudian tag editor nah di disini ada request kode itu nomor uh, yang digunakan buat SDB yang sedang kita flash Nomor ini adalah kita kirim ke pihak tv nya biar diaktifasi Aktivasinya ada di bawah sini, kita mendapatkan empat uh, nomor yang misalkan sebagai aktivasi kode. Nah, fungsinya aktivasi kode ini uh, adalah untuk membuka dengan timbel ba tv kalau kita nggak aktifasi maka per satu jam stb akan restart berhubung saya sudah aktifasi maka di sini saya sudah mendapatkan empat nomor uh, dari pihak ba tv-nya untuk aktivasinya kita lihat kita bisa lihat di BATV Support Group di situ ada obrolan-obrolan uh, ada juga di situ keterangan cara aktivasinya tinggal ikutin tutorialnya tinggal kita buka BATV Assistant di situ kita cantumkan bukti yang menerangkan bahwa kita telah memberikan donasi maka tinggal kita tunggu empat nomor yang akan dikirimkan oleh uh, pengelola BRTV kira-kira seperti itu ini nomor yang saya dapat tinggal saya masukkan di sini lima sembilan Setelah kita masukkan, tinggal kita klik di sini, tinggal kita dokter kita kembali, kemudian kita nyalakan ulang STB B5 yang sudah rutanop dengan pembeda TV tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat tampilannya komplit. Kita coba di BAPS, Ini aplikasi yang ada di dalam sini. Ini adalah itu biasa, rancu TV ada PTV dan lain-lain sebagian besar dari aplikasi semua ini sudah saya coba dan buka rekomendasi saya untuk uh, TV lokal TV luar Bagaimana cara mendapatkan kode, -kode aktivasinya? silahkan hubungi pihak pengelola VTV-nya. Sebagai informasi saja, VTV ini juga ada di Play Store. Ini aplikasi yang latest, hampir semuanya terbuka. Oke, plot unlock p860h p5 os10 terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 2 3 4